Di awal film kita diceritakan jika semua orang yang hidup di sana sangat bergantung sekali kepada yang namanya douji Yang dimana douji itu sendiri adalah semacam energi spiritual atau aliran Ji. Douji sendiri memiliki berbagai macam tingkatan yaitu douze, douzi dan yang paling tinggi adalah doudi Kemudian kita pun diajak ke sebuah kota yang bernama Wutan mana sebuah keluarga besar Xiao mengadakan sebuah ujian Semua anak muda dari keluarga Xiao pun mengikuti ujian tersebut untuk menentukan ada di tingkat mana douji mereka saat ini Tibalah saatnya giliran pertama yang mengikuti ujian tersebut adalah seorang pemuda yang bernama Xiaoyan, yang dimana dia dijuluki bocah jenius 3 tahun lalu. Namun selama 3 tahun terakhir, docinya menurun drastis hingga dia diremehkan oleh semua orang di sana. Shoyan yang dulunya memiliki Douci tingkat 9, dia sekarang ditertawakan oleh semua orang di sana karena sekarang douchi-nya turun ke tingkat tiga. Shoyan yang merasa sedih sekali akan nasibnya saat ini, dia pun dihibur oleh teman baiknya yang bernama Shoyeon Er. Kemudian tibalah saatnya di mana giliran Shoyeon Er untuk mengetahui ada di tingkat berapa tingkat douchi-nya saat ini, dan mereka semua pun sangat terkejut saat melihat Shoyeon Er memiliki Douci tingkat sembilan. Di tempat aula utama keluarga Xiao terlihat dua keluarga besar lainnya Sedang berkumpul mendiskusikan pasar di kota hutan sana Yang dimana pasar tersebut dikelola baik oleh ayah Xiao Yan yang bernama Xiao Zhan Dari keluarga Xiao, Jelly Bee dari keluarga Jelly, dan Au Bapa masih belum diketahui dari mana keluarganya Mereka yang sedang mendiskusikan suatu hal untuk kemajuan pasar di kota hutan Ternyata Jelly Bee secara terang-terangan ingin menjual beberapa barangnya dengan harga murah dan kualitas tinggi pula Dia juga berencana menguasai pasar seorang diri agar keluarga Xiao mengalami kebangkrutan melihat niat jellyby yang sudah menunjukkan sifat aslinya, Xiao Zhan pun memberikan sebuah surat perjodohan, di mana anaknya yang bernama Xiao Yan akan dinikahkan dengan keluarga besar Nalan yang bernama Yan Ran dari kota sebelah. Dan secara penuh, keluarga Xiao akan mampu bersaing dengan jellyby untuk menguasai pasar di kota hutan. <tuk> <tuk> <tuk> Tak lama kemudian, Yandran pun datang menghampiri mereka bersama para pengawalnya, memberikan benda langka berupa pilci sebagai hadiah. Dimana pilci tersebut memiliki efek yang sangat luar biasa sekali untuk meningkatkan doji tingkat 9 menuju ke tahap Douze secepat mungkin. Xiao yang merasa senang sekali kalau calon menantunya itu memberikan pilci yang sangat langka sekali kepadanya. Ternyata Yandran memberikan pil tersebut sebagai permintaan maaf karena dia ingin membatalkan perjodohannya dengan Xiao Yan. Yan yang mengetahui jika akan terjadi perselisihan, dia diam-diam mengajak seseorang yang memiliki Doji tahap dadosi Doji tingkat 7, untuk membantunya nantinya jika ada perkelahian. Dan saat Seo Zhan tidak terima akan keputusan sepihak tersebut, untuk saja Xiao datang tepat waktu di sana dan berusaha menengahi mereka. Mei <tuh> 修七 Yanran yang melihat situasi mulai tak terkendali, dia pun memberikan keputusan lain. Jika selama tiga tahun mendatang Xiao Yan mampu mengalahkannya di pertandingan nanti, maka keluarga Xiao bebas melakukan apapun terhadap perjodohan mereka nantinya. Setelah Xiao Yan menerima tantangan dari Yanran, semua orang pun pergi meninggalkan Aula utama keluarga Xiao. <San -tian> <San -tian> <San -tian> Esok harinya, Xiao Yan terlihat begitu murung setelah kejadian kemarin. Namun di sisi lain, dia ingin mengembalikan nama baik keluarga Xiao nya itu. Xun er yang ingin menghiburnya pun hanya bisa mengikuti Xiao Yan dari belakang saja. Saat Yan bertemu dengan salah satu sepupunya yang bernama Xiaoning, dia dihadang oleh Xiaoning dan teman-temannya sambil meremehkannya. Karena ternyata tiga tahun lalu, Yan menjadi anak muda kebanggaan di keluarga Xiao karena memiliki douji tingkat 9. Dan sekarang Xiao Yan bukannya naik malah turun ke tingkat 3 dan menjadi beban keluarga Xiao saja. tatahan akan hal itu, Yan pun marah dan menyerang Xiaoning. 我的儿子就是不一样了我<笑> Xioning pun segera meninggalkan tempat itu karena Xiong'er terlihat begitu marah dan akan menyerang dirinya jika pertarungan itu masih tetap berlanjut dan sekali lagi Xiong berusaha menghindari Xiong'er karena dia sepertinya ingin menyendiri kemudian Xiong pun berlari ke sebuah pegunungan sambil mengingat kejadian kemarin dan merenungi begitu menyedihkan nasibnya saat ini ternyata dia mendatangi makam ibunya sambil menangis seolah-olah dia sangat putus asa sekali di dekat sana terlihat jika ayahnya terlihat sedih juga saat dia sedang mengamatinya dari kejauhan Xiao Zhan berjanji akan berusaha membantu Xiao Yan untuk memulihkan docinya seperti dulu lagi. Dan setelah ayahnya pergi, tiba-tiba seorang laki-laki yang terbentuk dari sekumpulan asap keluar dari cincin yang dipakai oleh Xiao Yan. Hmm... Sosok laki-laki asap itu pun memperkenalkan dirinya jika dia bernama Yolau. Dia juga mendengar jika Xiaoyan meminta keajaiban untuk memecahkan masalahnya saat ini. Yolau pun membantunya secara sukarela untuk meningkatkan doji milik Xiaoyan. Dan tak hanya itu saja, dia juga akan membantunya menguasai teknik-teknik tingkat tinggi lainnya untuk Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan tak percaya jika Yolau mampu mengajarinya teknik tersebut. Karena dengan tingkat dojinya saat ini, mustahil mempelajari teknik itu jika tak mengkonsumsi pil khusus terlebih dahulu. <tos> Yolo pun menjelaskan jika dirinya adalah seorang prajit pilci juga dan dia mampu membuat berbagai macam pil nantinya agar Xiaoyan bisa meningkatkan dojinya secara cepat. Namun Yolo hanya meminta Xiaoyan untuk menyebutnya dengan panggilan guru semata. <tuh> Shouyan yang merasa aneh dengan kebaikan Yolo, kenapa dia begitu baik ingin membantunya Yolo pun menjelaskan, jika itu adalah bentuk terima kasihnya Karena selama 3 tahun terakhir, dia menyerap doji milik Shouyan demi kelangsungan hidup Yolo Dan itulah mengapa penyebab doji milik Shouyan turun hingga ke tingkat 3 saat ini Shouyan yang sudah pasrah dengan nasibnya saat ini Yolo pun memberinya sebuah resep obat untuk dia beli Karena Yolo akan membuatkan pil khusus untuk dirinya agar Shouyan cepat naik level Namun Shouyan sangat kaget sekali jika harga obat itu sangatlah mahal sekali di tempat lain terlihat, Jiali bi yang sangat kesal sekali akan keputusan Xiao Yan di pertemuan kemarin. Dan saat anaknya yang bernama Liu memberinya sebuah rencana jahat terhadap Xiao Yan, film pun bersambung. Xiao Yan yang pergi ke makam ibunya kemarin, ternyata Shun Er diam-diam mengikuti Xiao Yan dari belakang. Setelah Shun Er berdoa di makam ibunya Xiao Yan, dia pun segera pergi menghampiri Xiao Yan, yang dimana Xiao Yan ternyata baru saja selesai melatih doji miliknya itu. Showyan yang sudah merasa baikan, dia pun mau berbicara dengan Sun er kali ini. Dia pun sempat berterima kasih kepada Sun er karena dia selalu berada di sisinya saat masa-masa sulitnya di tiga tahun terakhir ini. Showyan pun meminjam uang kepada Sun er karena dia tak mau membebani sang ayah lagi. <tuh air> "Nah, no, sure. hmm? <tuh air> <tuh air> Setibanya mereka di sebuah apotek, langganan tempat Sun er membeli kebutuhan obat-obatan biasanya. Shoen pun menyebutkan tanaman obat yang dia butuhkan kepada si penjual di sana. Namun, dia ingin memeriksa kualitasnya terlebih dahulu sebelum dibawa pulang karena kebanyakan penjual obat di sana seringkali memberikan obat kualitas rendah kepada si pembeli karena tidak memeriksanya terlebih dahulu. Oh, Sio Yan sangat terkejut sekali karena tanaman obat yang diminta oleh Yao kemarin Ternyata harganya lebih mahal dari jumlah yang diperkirakan oleh Yao Mereka pun segera bergegas pergi ke pasar gelap untuk mencari item terakhir Karena Sion Er melihat jika apotekar tadi memberikan informasi dan bersekongkol dengan keluarga Jali Mereka pun segera berlari menjauh dari area sana Ternyata dua anak buah Jali Bi mereka dan berusaha menangkap mereka 我们撤 和他们纠缠, 练药为重, mereka yang berhasil bersembunyi dari kejaran anak buah Jelipi tadi, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian, show yang baru saja tiba di pasar gelap, dia pun mencari item terakhir, yaitu inti sihir dari binatang buas, yang dimana inti sihir itu harganya sangat mahal sekali. Karena dari ratusan hewan buas yang berhasil mereka tangkap, ternyata hanya ada satu inti sihir saja yang mereka dapat. Di tempat lain, dua anak buah Jelipi tadi melaporkan kejadian tersebut kepada Liao. Jika mereka gagal menangkap show dan Shuner, dia pun terlihat sangat marah sekali mendengar informasi tersebut. Liao yang juga mendapat informasi, jika show membeli sejumlah tanaman obat langka, dia pun segera mencarinya di area sana. Xiaoyan yang mendengar ada keributan di luar sana, dia pun mendapatkan sebuah informasi Jika Liao membuat keributan di area pasar keluarga Xiao Yan yang baru sampai di sana, dia pun berusaha mengusir dua anak buah Liao Agar segera pergi meninggalkan tempat itu Shion early yang datang tepat waktu di sana. Liu menghentikan serangannya karena ternyata dia naksir berat dengan Shion er dan ingin menikahinya suatu saat nanti. Liu pun memutuskan untuk pergi dari area sana karena mendapatkan sebuah laporan jika bala bantuan keluarga Xiao akan segera datang. Leo yang baru saja pulang, dia pun melaporkan kejadian barusan kepada ayahnya jika Xiaoyan telah membeli beberapa obat langka dengan harga yang sangat mahal di sini pun Leo berasumsi jika Xiaoyan memiliki seorang alkemis atau peracik obat yang handal karena bahan-bahan tersebut jika disatukan dengan beberapa bahan lainnya maka tanaman obat tadi akan memiliki berbagai fungsi untuk memperbaiki doji seseorang yang telah melemah di tempat Xiaoyan, dia sangat terpukau sekali dengan kemampuan Yao saat meracik tanaman obat tadi karena ayahnya sendiri yang tergolong seorang alkemis belum tentu sanggup membuat ramuan yang dibuat oleh Yao saat ini 三段斗智器放出石火也算是齐文了 Yan yang menggunakan ramuan dari YOLO, dia pun langsung muntah darah dan akan pingsan, karena douchi miliknya itu belum cukup kuat untuk menerima efek dari ramuan tersebut. Untung saja YOLO berhasil menanganinya, dan tanpa buang-buang waktu lagi, YOLO pun segera meningkatkan douchi milik Yan ke tingkat 4. <tuh> Esok harinya ayah Xiao Yan dan dua saudaranya yang ingin mengikuti pelelangan di sebuah rumah lelang kalangan elit. Mereka sangat kaget sekali karena keluarga Jiali dan keluarga Auba memborong habis tiket kursi kelas VIP dan jelas-jelas ingin membuat keluarga Xiao tidak ikut andil dalam pelelangan kali ini. Dari kejauhan terlihat sang pemilik rumah lelang yang bernama Yafei sedang mengamati mereka. Di tempat lain, Xiaoyan yang kondisinya baru pulih dari insiden tadi malam Dia pun memakan bakpao dengan lahap sekali untuk memulihkan energinya Saat Yolo akan mengajarinya sebuah teknik yang cocok dengan doji Xiaoyan yang berelemen api Seketika Xiaoyan mengingat sebuah barang yang dia beli kemarin Karena kemungkinan besar benda yang dia beli kemarin memiliki energi yang sama seperti apa yang dibilang oleh Yolo Yolo pun menjelaskan sebuah teknik yang bernama Shizang Yang dimana teknik tersebut mampu menggerakkan sebuah benda tanpa menyentuhnya Dan beserta teknik Hauzang adalah teknik untuk menyerang <tuh> <tuh> Shao Yan yang pergi ke Balai Pelatihan Keluarga Xiao, di sana terlihat Chun Er yang sedang berlatih melawan Xiao Ning. Chun Er yang melihat Dou Chi milik Xiao Yan sudah naik ke tingkat empat. Dia pun memberikan ucapan selamat kepadanya, walaupun sebenarnya dia khawatir jika Xiao Yan berlatih seorang diri secara diam-diam. Pertandingan selesai, Xiaoyan yang diberikan sebuah gulungan oleh Xun Er Yang berisikan jurus serangan dasar Untuk doji tingkat 4, dia pun segera pulang Dan meminta Yolo untuk mengajarinya Namun Yolo menggantinya dengan sebuah teknik yang lebih tinggi lagi Karena gulungan yang diberikan Xun Er Hanyalah sebuah teknik rendahan saja Dan tak akan membuatnya menjadi kuat sama sekali nantinya di tempat lain, terlihat Jianran yang sedang bermeditasi dan saat Jianran membuat perhitungan kepada Yan, ternyata Yan juga melakukan latihan jurus baru yang bernama Peledak Oktan bersama Yaolao. Namun sebelum menggunakan jurus tersebut, Yan harus bisa merasakan sakitnya api yang diberikan oleh Yaolao agar dia bisa membayangkan serangan seperti apa yang akan dia keluarkan nantinya. <tuh> Sin pun beralih di mana Xiaoyan berada di halaman rumah lelang untuk menjual salah satu ramuan yang diracik oleh Yowlo kemarin Tapi di sisi lain, Xiaoyan menyamar dengan memakai jubah agar identitasnya tidak diketahui oleh Yave nantinya Ternyata tujuan Yowlo menyuruhnya untuk menjual salah satu ramuannya kemarin Karena Xiaoyan mendapatkan luka di setiap latihannya nanti, maka dari itu Xiaoyan butuh uang banyak untuk membeli tanaman obat nantinya Yafei yang memeriksa ramuan yang dibuat oleh Yolo kemarin, dia sangat terkejut sekali oleh si pembuat ramuan itu, karena ternyata ramuan obat tersebut tidak memiliki efek samping sama sekali. Walau ramuan itu hanya sebuah ramuan tingkat rendah saja. Yafei pun mengajak Xiaoyan untuk masuk ke ruang pelelangan dan pelelangan pun dimulai. <tuh> Saat Yafe mengeluarkan barang lelang dari Shouyin tadi, nampak dari kejauhan ayah Shouyin langsung tertarik karena ramuan tersebut akan berguna sekali untuk memperbaiki doji Shouyin nantinya. Dan yang paling penting adalah, ramuan tersebut tidak memiliki efek samping sama sekali. Jellybee dan Obapa yang melihat ayah Shouyin ingin membeli ramuan tersebut. Mereka pun sempat menawar dengan harga yang sangat tinggi sekali. Dan saat ayah Shouyin berusaha bersaing dengan Jellybee dan Obapa untuk mendapatkan ramuan itu, film pun ber